five of one ataupun lima rokan. untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2021 di sini digambarkan di bulan-bulan sebelumnya seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang sangat susah di dalam mencari pekerjaan kehidupan mencari keuangan finansial yang dimana di sini seorang Gemini menemukan jalan untuk mendapatkan kerjasama yang dimana ke berbuah manis berdampak positif serta bisa mendongkrak kehidupan keuangan lebih bagus di bulan Agustus tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Zod. secara umumnya Queen of Zod itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang berhasil melakukan kerjasama berhasil menemukan sebuah usaha di bulan Agustus yang selalu didampingi didukung penuh oleh pasangan yang dimana di bulan sebelumnya seorang Gemini akan susah untuk mendapatkan pekerjaan namun di bulan Agustus ini seorang Gemini berhasil sukses dan mendapatkan rezeki serta keuangan yang sangat meningkat dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangman secara umumnya The Hangman itu diartikan pasrah tetap yakin yakin karena kuat dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan Zodiac yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia, ia yakin ia mampu ia kuat dalam menjalani cobaan yang ia lalui di bulan sebelumnya sehingga di bulan Agustus tahun 2021 keuangan kehidupan kader akan lebih bagus yang selalu didukung didoakan oleh pasangan seorang Gemini sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah Seven of Swords ataupun tujuh pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana disini digambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2021 di sini dilamparkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mempunyai masa lalu ataupun yang mempunyai perjalanan hidup yang sangat pahit yang dimana membuat seorang Leo semakin dewasa, semakin gigih, semakin giat dan selalu menatap masa depan. Yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan seorang Leo sendiri, dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah dengan keadaan dan selalu berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini seorang Leo berhasil bangkit, move on dari masa lalu, dan di bulan Agustus seorang Leo akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, dan untuk support energinya adalah.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 dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang belajar dari pengalaman masa lalu, move on dari masa lalu untuk mendapatkan kesempatan di dalam kategori bekerja untuk mendapatkan peluang bisnis yang dimana mana di sini membuat seorang Leo matang di dalam bertindak di dalam bekerja yang di mana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan mendongkrak yang selalu didukung oleh King of One yang merupakan orang-orang terdekat Leo sendiri. Dan jika kartu dekament kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Leo merupakan seseorang yang pasrah, namun ia yakin mampu melalui segala cobaan kehidupan dan di bulan Agustus tahun 2021 dengan kepasrahan yang ia miliki, kedisiplinan, kematangan, kedewasaan yang Leo miliki, ia akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa yang didukung penuh oleh orang-orang di sekitar Leo sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah of pentakel ataupun sepuluh koin. Untuk sudut yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan. Sosok seseorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Di sini digambarkan, di bulan-bulan sebelumnya ataupun di masa lalu seorang Scorpio, ia sangat kesusahan di dalam mencari keuangan, mencari materi, mencari finansial, serta di sini mencari sebuah usaha untuk mendongkrak kehidupan. Namun di bulan Agustus tahun 2021, seseorang Scorpio akan bertemu seseorang yang dimana sini memberikan jalan keluar kepada seorang Scorpio untuk bekerja, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, mendapatkan finansial yang lebih bagus, yang dimana disini selalu didukung dimotivasi oleh keluarga dan pasangan Scorpio sendiri. Dan untuk support energinya adalah King of Swords. Secara umumnya King of sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2021. Yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio di bulan sebelumnya sangat kesusahan dalam mencari pekerjaan keuangan finansial namun di bulan Agustus seorang skopio akan bertemu seseorang yang disimbolkan dengan King Oxford yang memberikan sebuah pekerjaan ataupun yang bisa membantu seorang skopio untuk mendapatkan resipi yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2021 dan jika kartu The Endgame kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Seseorang Skopio merupakan seseorang yang pasal namun ia yakin mampu melewati cobaannya ia terima di bulan-bulan sebelumnya sehingga di bulan Agustus tahun 2021 Seorang Scorpio akan bertemu seseorang yang memberikan seorang Scorpio jalan keluar ataupun yang mampu menempat keuangan kehidupan Yang didukung penuh oleh seorang sahabat dan di sini seseorang yang memberikan pekerjaan dan peluang tersebut adalah Seseorang yang disimbolkan dengan King of sword Dan untuk sedikit yang keempat adalah Seven of Cup ataupun tujuh piala Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana sini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dan di disini juga digambarkan bahwasannya seorang cancer merupakan sosok seseorang yang pernah mendapatkan pengkhianatan di bulan sebelumnya yaitu pengkhianatan di dalam kategori kehidupan pengkhianatan di dalam kategori hubungan asmara yang membuat seorang cancer down drop dan susah untuk mendapatkan income serta memperbaiki finansialnya namun di bulan Agustus tahun 2021 seorang cancer akan bertemu seseorang yang dimana disini membuat seorang cancer semangat lagi sehingga disini seorang cancer akan lebih fokus dalam bekerja lebih disiplin dalam bekerja dan disini menjadi matang lebih dewasa yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan finansialnya dan untuk support energinya adalah kenaik opsi. Secara umumnya kenaik opsi itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan cancer serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan sosok seorang cancer pernah mengalami pengkhianatan dalam kategori kehidupan dan hubungan asmara yang membuat seorang cancer akan semakin dewasa semakin matang di bulan Agustus, yang dimana di sini seorang cancer akan bertemu seseorang yang disimpulkan dengan kenaik opsi yang memberikan semangat kepada seorang cancer untuk mendapatkan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu dan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan kepasrahan yang dilakukan oleh seorang kanker akan berbuah manis kepada dirinya sendiri, di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini, dengan bertemu seseorang yang mendukung mensupport seorang kanker agar bangkit lagi, move on untuk mendapatkan kehidupan serta finansial yang lebih bagus lagi, sehingga di sini dikategorikan seorang kanker merupakan sosok seseorang yang kesakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang kesakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan Agustus tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Domini